Adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan bahas kunci jawaban di halaman 189, nomor 1, dan nomor 2. Baik, langsung saja kita isi untuk nomor satu. Berlayar naik perahu ke pelabuhan naga. Jangan lupa singgah ke kutai lama. Bijaklah dalam berbicara agar tak ada orang yang sakit hatinya. Nomor dua, obat jerawat namanya pohon bidara, dicampur perasan lemon segar rasanya, mulia orang karena ahlaknya, akuilah salah jika melakukannya.